Thank you. menceritakan sebuah cerita pasukan Avengers menyewa mobil untuk pasukannya ke komandan. Halo Komandan. Iya, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Komandan. Saya ingin menyewa kendaraan untuk mengangkut pasukan Komandan. Oh, tentu jelas ada. Di sini ada beberapa macam kendaraan. Ayo ikuti saya. ini yang pertama adalah kendaraan crane ini kendaraan crane ini untuk mengangkut apa saja bisa kapten apakah ada lagi ya, tentu jelas ada lagi dong yang kedua adalah kendaraan Beko Kapten Ini untuk mengeruk tanah Apabila Kapten membangun rumah Bisa memakai ini Wow, keren sekali ya Saya, un saya ingin untuk mengangkut pasukan saya Ayo ikuti saya lagi Ayo, ah, aku, Ini kendaraan yang ketiga, kapten, untuk mengangkut pasukan Anda, kapten. Oke, saya memesan yang ini saja, komandan. Untuk mengangkut pasukan saya, saya akan briefing dulu kepada pasukan saya, kapten, komandan. Ini adalah baknya, kapten. Bagaimana dengan kalian teman-teman? Apa kalian setuju? Dengan kamu admin? Apa kamu setuju? Siap bos, saya setuju. Kamu Iron Man? Apa kamu setuju? Saya sangat setuju sekali bos. Apa kamu Thor? Kamu setuju? Saya sangat setuju, Bos. Bagaimana, Kapten? Apa kamu setuju, Kapten? Iya saya sangat setuju, komandan. Dengan kapasukan saya, saya sangat setuju. Ayo, kita deal dulu, komandan. Oke. Okay. Dan akhirnya pasukan Avengers pun setuju untuk menyewa kendaraan kepada komandan. Thor, apa kamu suka menaikkan pick up ini Thor? Ya, saya sangat setuju. Saya sangat suka. Seru sekali ya, saya sebelum, belum pernah naik pick up ini. Ayo, teman-teman, kita list go. Dan pasukan Avengers pun berangkat ke markas. Ayo teman-teman kita sudah sampai Ayo kita turun teman-teman Kita sudah sampai Kita sudah sampai markas store Teman-teman ayo kita turun Wah, terima kasih ya sudah mengantar pasukan saya Sampai dengan sini Oke sama-sama Oke teman-teman kita sudah sampai ke markas Seru sekali ya perjalanannya